Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia Kamera Oke, okay, kembali lagi bersama saya Aisyah sini saya akan membahas tentang Spesifikasi Lensa Canon 700D Dan harga terkininya, oke okay? Sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan klik tombol loncengnya Biar bisa mendapatkan notifikasi Video kita yang terbaru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 tapi udah touchscreen screen di sini. Bisa dilihat ya. Sebelum itu kita nyalakan dulu. Kok tampilannya seperti ini karena dia masih live view. Dia masih di sini, masih ngelihatnya dari viewfinder. Oke. Okay? Kalau kita mau pindah shutter speed ya, dan ISO, kita bisa langsung klik key di sini. Udah touch screen ya. Kita kembalikan lagi. Di sini untuk um, untuk shutter speednya, dia maksimum, maksimalnya itu 4000. Oke, okay. sudah kelihatan ya. Oke, okay, di sini sudah kelihatan maksimumnya 4000. Kemudian kita pindah ke diafragma. Diafragma maksimumnya 5,6 dan untuk minimumnya dia itu 32. Nah, di 32 ya, oke? Okay. Kita kembalikan. Aisonya maksimumnya 2800 di sini ada, udah kelihatan? Ada auto 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 dan 12800. Oke, okay, di sini udah ada. Untuk filternya, bisa kalian lihat di sini ada picture style. Nah, di sini untuk auto standard portrait landscape natural faithful, monochrome. Nah, di sini untuk kalian, kalau mau um, pakai apa ya, settingan kalian sendiri, kalian bisa ganti di sini info. Nah, ini bisa kalian ganti aja, tinggal kalian tekan. Gampangnya di sini dia udah bisa touch screen. Jadi kalau tombol kalian ada yang nggak bisa, kalian bisa pakai langsung ke layarnya. Kalau cara pindah untuk lihat hasilnya di sini, hasil potretannya. akan ganti di sini. Untuk 700D ini, kenapa kok gelap? Karena tutupnya belum dibuka. Mohon maaf ya. Nah, kok gelap juga berarti Nah, shutter speednya ketinggian, jadi belum kita turunin. Kalau gelap kalian bisa lihat semakin tinggi shutter speed, dia semakin cepat tangkapannya, tapi dia semakin gelap. Jadi bisa dihitung. Kita pakai 30 aja, oke? Okay. Di sini udah ada tampilannya seperti ini. Ada ISO, ISO, shutter speed ya, Ini untuk filter untuk white balance kemudian kalau video kalian bisa pindah di sini nah ini udah ada off on kemudian ini ada video videonya 1080 kalau nggak salah ya Kita ganti ke video oke okay. oke okay. Kemudian di sini ada kalau enggak pakai video kan bisa kembalikan lagi ke on. Nah, di sini ada untuk mode-modenya ya. Ada mode manual, avi, TV P ini untuk yang auto, A+, no flash, kemudian ini ada apalagi portrait landscape. Terus ini untuk apa? Sport. Nah, ini ada tombol-tombolnya di sini. Ini untuk lihat hasil foto. Ini kalau untuk hapus ada cancel sama erase, kalian bisa langsung aja tekan di sini. Dan untuk di sini dia udah ada untuk flash ya, bisa dipakai untuk flash atau trigger juga untuk transmitter. Terus di sini ada untuk uh, flashnya, gini ya. Kita coba aja untuk diafragma ketinggian ke rendah terlalu rendah maksudnya Kita coba aja di sini okay. dia masih manual, jadi nggak auto untuk lensanya sendiri dia ini ya lensanya sendiri dia pakai lensa kit kalau kalian beli dia pakai lensa kit 1855. di sini udah ada stabilizernya, ada auto dan manual, ya. di sini untuk kalian kalau mau lepas. tapi sebelum itu di ini dulu, dimatikan dulu kameranya. kemudian <tuh> kita matikan dulu. kemudian di sini ada untuk memori. Ada tulisannya card open di sini ya. Bisa kalian tarik aja ke sini sesuai tanda panahnya. Di sini ada seperti timbul. Lingkaran timbul ini bisa memudahkan kalian untuk kalian membuka ya. Jadi nggak licin. Nah, ini ada slot memorinya. Kalau kalian mengeluarkan, tinggal kalian tekan aja ke depan uh, ke dalam. Nanti dia akan muncul. Di sini ada ikonnya memori. Kalau memori kan bentuknya seperti ini ya. Memori kan bentuknya seperti ini. Oke, kemudian di sini ada gambarnya juga. Silau ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kan basin. Berarti memorinya harus seperti ini bentuknya. Udah sama bisa kalian masukkan Kalau nggak sama, kenapa? Kalau nggak sama, nanti dia nggak bisa masuk Kalian paksain masuk Nanti yang rusak ininya Nanti ini akan rusak Kemudian ininya akan hilang Jadi dia akan rusak ya Jadi kalau kalian beli memori Pastikan yang ada hologramnya ya Dia udah ori Oke tinggal kita masukin aja Kemudian, untuk tempat baterainya ada di sebelah sini. Di bawah ini, yang di bawah ini ada tulisannya "battery", "bed open", kelihatan ya. Ada, ada tulisannya "bed open", kemudian ini ada untuk memasukkan di tripod. Ini bisa kalian tekan aja ke atas. Kalau cara lepasnya, di sini ada seperti... Uh, tombol yang timbul Seperti ada yang timbul ya Kalian geser aja ya warna babu ini Kalian geser ke kanan Oke okay. Kemudian kita tarik aja Untuk posisi baterainya di sini kan ada yang seperti ini Yang warna hitam itu ya Untuk posisi baterainya ada yang warna hitam ini Kita pasin di sini Kita pasin di sini ada Seperti ring ya dalamnya Posisinya berarti kalau yang ini, ini dipasin di ringnya. Ini ada yang seperti um, yang sama kayak ini ya. Jadi, kita pasin aja. Nah. Kalau udah, tinggal ditutup aja. Oke, okay. Sudah selesai. Cara pelepasan lensanya ditekan dulu ya. Kemudian kalian putar ke arah kanan. Seperti ini. Terus kalian pasin ini ada yang seperti kotak putih, di sini juga ada nih. Ini ada kotak putih sama merah. Kalian pasin di kotak putihnya. Nah, kalau udah pas tinggal kalian putar aja ke arah kiri dan spesifikasinya di sini dia udah 1080 kemudian ini sekitar 13 megapiksel ya setahu saya 13 kalau nggak 18 megapiksel dan videonya dia udah bagus juga kalau kalian mau pakai buat video dia bagus kalau mau kalian pakai untuk foto dia juga bagus Di sini ada slot untuk mic HDMI kemudian ini ada untuk Audio video out biasanya itu ada tutupnya. Kebetulan kita ini tutupnya enggak ada ya, udah kita lepas, belum kita pasang lagi ya. Oke, okay. spesifikasinya seperti itu dulu. Buat kalian yang mau tanya-tanya, silahkan kalian bisa langsung tanya aja. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Salam sahabat fotografi, videografi Indonesia, kamera. Salam saudara.